Tiga nomor yang untuk olah kemampuan di luar ternyata istri dari kader tersebut tersandung kakinya dan terjatuh. Nama dia dapat kita memilih perusahaan mobil di area perusahaan dan disambut dengan sopan. <Sendara> kendaraan selalu diperiksa, baik itu di bawah kendaraan ataupun barang-barang yang tidak mestinya masuk ke area perusahaan. Jadilah kurir taman, di area perusahaan Ibu, yang melakukan pengecekan waktu Setiap harinya selalu memberikan uang intensif bagi satuan pengawalan yang cakap dalam melaksanakan pekerjaan. di ruang kantor utama disambut oleh kantor utama dan untuk kantor utama jangan lupa untuk berada di tempat yang ini ada dengan tidak sopan dan langsung meloncat masuk ke area besar, salah seorang -sala wakil datang atau masyarakat pun pulang kepada satuan pengamanan. Terjadilah pertengkaran dan duel di pos keamanan. Dengan tegas satuan pengamanan bisa menyelesaikan dan melipat para perusuh perusahaan. Yang berendam, oh, yang terkenuh, di dan semua di Brunei lagi bawa ke untuk diadakan intergrafi. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, minta bantuan. para bisa menghalau para rasa. Perhatian, perhatian. untuk tarian, Agar segera membuka diri. Semoga allah agar para pengunjung rasa keluar dari area perusahaan, masuk ke dalam pabrik. Ya, dengan keputusan sepihak dari perusahaan, jangan melakukan hukum. Para Kang sabarnya kita. Kita Bisa para pengunjung sudah melihat. Oh, agar para pengunjung keluar dari Saya ulangi, dapat Saya ulangi untuk seluruh karyawan pabrik silakan pukul diri dan kembali masuk ke dalam pabrik dan kembali oleh kaki dari, dari tapi, tidak, tidak keras menjadi pemakaran ada ada juga aspirasi para disampaikan kepada pihak perusahaan atau pemilik perusahaan. kembali karena kemarin memberikan timbohan. akan segera mem berdiri dan dengan sabar pengawanan dengan sabar sekalian berikan lapas untuk ini sabar Mari, satu pengawanan yang berhasil mengurut masa segera berhubung kembali untuk masyarakat konsolidasi dan mengajarkan pesawat dan jadikan di gatan utama tidak disangka dan tidak digira para pejuang telah meninggalkan satu buah bom di kantor utama terjadilah kebakaran di kantor utama dengan sikap para Jejak kembali ke apabila ada yang terjadi Luka hukum, akibat secara tertentu. Apa dia dapat kita satu orang karena terkena ikhlas dari ledakan bom so, yang lebih lanjut? bahwa di dengan selamat di kebakaran di kantor utama PT Pratama Mandya. Dengan sigap pemadam kebakaran datang ke sana untuk memadamkan api yang mulai membesar di kantor utama PT Pratama Mandya. memadamkan waktu itu kita berjalan kembali Apa yang telah dibawah ini, masih bisa dipakai atau tidak dengan sigap, Satuan Kebangunan berhasil memadamkan kebakaran yang ada di katar utama PT Bantama Masyar beri kata bersama untuk olah kematian Gana Masyar dan Gana Prakama oleh para para para para para para kejadian berkata tidak rusak atau TV PKP, tidak rusak untuk diadakan penyelidikan lebih lanjut terjadinya ledakan dan kebakaran di kantor rusak. Walaupun meresakan kemasakan keadaan polisi atau Polres agar area kebakaran atau tepat menjadinya kebakaran tidak rusak yang berkewettingan dilarang masuk agar pemeriksaan atau penyelidikan bagian berwajib bisa segera penampungkan pelaku utama dari paket perusahaan tersebut. Lagi ya, pelatihan makhluk, berima -mohon, berima -mohon, berima. Berikan